Woi well, guys kita di pemandian air terjun si biru-biru Mantap guys Alami pemerangannya alami Sudah oh, pemandian air terjun si biru-biru tanah tanah buat video lah ya ha Wah. Ya, coba. Aya di situ. Di mana? Yang itu yang mana ya, Dalem? Mana pula? Ya, ya, disitu, ya tidak, yang ini di dekat Mbak Tengah. Ah. <laughs> Arisar lagi. Masuk jangan masuk, Nak. Masuk mana, cing? <laughs> Arisar lagi. Ih. Yes. Hey. Ya, Hoi. Oh. Awas dalam, Awas dalam. Boji, Boji, Boji Boji, Sapriadi. Mandi, Boji, <laughs> Mandi, mandi Pelan-pelan kita siadal Anda makan, lu, <laughs> kata, makan lu Makan, makan, makan, lu, makan, makan lu makan, makan, makan. makan, buka, buka Makan dulu ya Bosku, makan lu. Hah? dulu. Lanjut. Enggak. Sana lah. Hah? Di dalam dulu bar nanti baru tidak dingin lagi tuh kalau udah di dalam. Masuk sini, sini dulu ke dalam, dalam. Luar biasa bosku Pemandangannya bosku Luar biasa Keren, keren bosku keren aduh jatuh keren bosku Aris lagi bertapa, Aris lagi bertapa. Berapa <laughs> menit? Berapa menit dalam? Berapa menit di dalam? Belum ada satu menit dalam. Gak ada satu satu menit di dalam kau. Gak ada. Itu kenapa? Takut sehapin jalan terlihat, aku cuma iya, iya. perasaan <tuk tangan laut> <tuk tangan laut> <tuk tangan laut> kok segitu, segi itu, yang kesegin aja menuka. bocor aku tengok apanya -apa. apa? yang tuh aja? selesai bosku, kita pulang. Dia malu dia. Iya. Dia dari mana? Dia malu dia. <tuk> <tuk> Mantap, bosku! <laughs> Haris seragi Masih mm -hmm. Adang Nari Fotoklan dulu Jangan nampak apa itu Nampak apanya Tuh Sini cantik Dari sini Riz jangan bakal Nampak kali Nampak kali Fotografernya Nanti jatuh Ini yang satu <Selles> Fotografernya yang satu Riz Sali. Masuk Masuk Masuk Masuk <laughs> Sama udah, Mak Del Kalau udah, tinggi, jangan di belakang. <laughs> udah, ayo, ayo, ayo. udah, udah, di udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, pulang kita bosku pulang, Nanti pulang lagi Nah udahlah Nanti pulang lagi. udahlah pulang kita pulang pulang Minum rumah oke okay. Oke, okay, asik, asik, asik, asik.